Hadirmu hadir, rasa hati ini Inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Kelorannya, hati ini tak kusangka rasa tertahan hati ini sembuh untukmu terimalah lagu ini dari orang biasa tapi cinta Tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir, Melihatmu Andamu bagai pidato lantikin manis senyum Tak punya harta Yang ku punya Hanyalah Hati yang setia Tulus padamu Yang ku punya Hanyalah Hati yang setia Tulus padamu Kita lawan dipegang dekat hidup aja Yo nah, Tak cuma yang terbaik, wanita ini lagi sering ikut. Kuicat lapangan perlawanan, pulang haruku. Ingat, aku kalian berada. Kau kini kan terima kasih. Saat mataku Sudah hidup Suaramu buang yo capek putih